Tidak, aku keingin. Aduh, aduh, aduh mm. Scream! 5 oh, menit aja, Gus Makan ya, podcast berdua, menin video call Ya Ya pada ninja iya mending kita podcast orang well, guys gue tiktokan aja guys ah ah ah aja guys mau jadi bocil tiktok uh. ya kita nggak mau ngobrol ngobrol apa tiap hari juga ngobrol Ih, banyak oh iya eh Ah. Huh? Hmm. Iya. Iya. Ya kan, Bay? Bay. Oh. Iya, tiap hari. Bay lagi apa? Bay? Kok aku liat lifeku sendiri? Lagi nge lah Buy one Just take gue guys, take gue guys, gue guys Buy, buy one Estes yuk Gak mau Gak mau hero Estes Buy one itu yuk Rafaela Yuk Bayawan one is this, is this, is this. yuk. Bayawan tes yuk. Oh. Bayawan one yuk. Bayawan one Franco yuk. Oh. Ah. ah Bye. Ah. udah 4 kali dia belum Belum Baik mau by one Baik Picot yuk Halo Oh. Halo siapa yang silent mic aku ya tadi ya Oh, Ada yang silent mic bae Iya siapa ya oh, Tahu. Aku, di aku sih suara bae nggak ada Iya tadi micnya silent Oh gak apa-apa Siapa yang silent ya Kita main pikopak -up up yuk Sabi kali ya tahun depan rambut pendek Gak Pak Cocok iya tuh kan Bayo, emang ada yang mau masuk EVO Slings lagi? ada kok Bayo nggak bilang aku? siapa yang masuk? kata Baya ada Tiktoknya masuk sini Halo Emi banyak tahu dari mana yang mau masuk EVO Selingis lagi Dari Kak Kiosh Dia lihat story Itu Terus Banyak tahu dari mana? Kak Kiosh uh -uh. Kok ada yang tahu? Liat story mas spam main hero Nggak ada yang tau lho Cuman aku Dragon yang tau Oh ya, kok nyebar ya? ah? banyak tau tahu. kok tau? Tahu? iyalah orang terdekat aku kok yang masuk semua masih konde kontikan rambutnya hijau bahaya kelunya. aku aja udah enggak rambutnya hijau kelunya. Ah. terus tatoan. ya iya aku tau tahu dari mana dari viewers Terus baik dia ngomongnya gimana tuh kalau boleh tahu kan GH Legend sama link sebelah-sebelahan emang ini udah ke GH links emang udah resmi Resni besok trial Hah, oh, gehai sebelah. Iya. Iya kan latihan di tes bareng. Oh. Jam berapa tuh? Memang sama jamnya? Gak tahu, kan aku biasa sering ketemu Vio, Tika. Pas istirahat. Koese gitu sih sering ketemu setiap Koese. Oh. IG asli belum ada kan mau trial dulu trial oh bukannya udah pas tuh komposisinya evo kan kalau terus mereka sama GPX butuh yang rambut hijau tuh best ba XP -Land. iya dia diajarin kak Ora dan Bae, Bae. Bae. masih jago memang emang, ya. emang masih jago Harusnya masih kan, anak didik ya sih, ya sih terus uh, kan dia sama eric Kolim sekarang, lah kok jadi eric Ribet, ribet, hijau siapa nah, <tuk> ribet! Nah, <tuk> lah ribet! Ribet, ribet! Ribet, ribet! ngadi-ngadi lah Oh sabon ya Lo siapa? Dia siapa? Parah Parah Ah ah ah bukan ah. Parah Oh my god Ampun Nama orang disebut-sebut Hah ampun Lah tadi katanya kak ada yang ngasih tau tuh tadi Celis ini spam hero lagi Parah Di story Kak Kios yang ngomong Parah Parah huh? Oh, alhamdulillah. Minta maaf dulu, minta maaf. Sorry, sorry. Itu doang, sorry aja cukup. Sore, sore, sorry cili, sorry eh sorry, Cil sorry, Cil sorry, Cil sorry ceristi. DM, DM, DM, DM. Enggak, ntar di viewers pasti VIP. Nanti dikasih ke DM-nya pasti aku bilang sorry. Kalau nggak ada kasih ya guys. Iya e, nggak berani minta maaf. Aku kan nggak follow followan. Oh nggak follow followan, kenapa gitu? Nggak hmm, kenal. Udah Nanti aku kenalin. Nggak usah. Nggak <tuk> <tuk> usah. Ah nggak usah buat apa? Oh nggak mau kenal celisti. Nggak, tapi baru harus dia dulu. iya iya sih baik aja ya chat, tinggal chat tinggal chat gak usah aku juga ini kok kayak gak SKS SKSD aja sih gak usah kok baik lagi apa tuh itu rumor dari mana lagi, lagi apa itu? tuh di oh, Steam masuk evos links itu baik gak jajan ba, gak tau kalau beneran gimana ya apa kalau beneran, banyak enggak tahu emang kalau beneran yang bagus lah, ambil kuat, FOS links tapi GH nya deket banget iya kan latihan di ITF iya Nanti aku tanya deh, emang beneran masuk mending ya? mending gak usah, tunggu itu aja announcement ntar aku tanya deh gak usah gak sih? kayak, gak enak takutnya kayak, oh kok tau gitu, mending gak usah Eh ya, aku phone ya, coba ya. Ah, ah, gak usah, gak usah. Baik, gak usah. Ih, sumpah lebay lah. Ya. aku tuh ya, gak usah, gak usah. Sumpah, gak usah lah. Kenapa gak usah? <laughs> usah? Gak usah, gak usah. Kenapa ada alasannya? Gak usah. Kenapa? Kan aku penasaran juga. Hmm, gak ada alasan. Kenapa ada kata sama orangnya. 2 tahun lalu deketnya sampai sekarang juga deket deket masih sampai sekarang masih deket deket dong ah hoax guys anjas hoax! hoax jangan percaya guys ya emang deketnya gimana tuh deket aja FWB gitu eh apa? Temen gitu, temen. Hah? Hah? Bohong. Bohong. FWB boong kan. usah boleh bohong. FWB kan itu. Eh. jangan becandain aku terus, ngisengin aku terus dia. Enggak aku juga enggak tahu kalau ada rumor begitu berarti aku mau tanya mau tanya sih Gak usah gak usah tunggu nonstop aja deh oh iya ntar kan trial juga ketemu di TF ya udah emang trialnya kapan tuh atau ya udah tanya tanya Vio aja ya aku aja nanya tanya. apa-apa tanya. tanya. tanya. coba tanyain coba coba ya sebentar Ayo, tanya nih. Oh, nggak usah lah. Maksudnya kayak ya udah. Nanti aja tunggu aja, gak sih? Kayak kepo banget ya kan? Aku nggak kepo sih. Bayi juga sebagai jangan. Kan wisata masa lalu nggak enak sama pacarnya Eri Kolim. Nggak enak sama pacarnya Eri Kolim. Mantan kok masih kepo gak ada ya, yang bercanda, canda bro, Anjas. Halo? Halo? Ah, ah. Gak usah bay, gak usah bay, gak usah. Ya udah, aku tanya Vio aja deh. Gak usah, gak usah, gak usah. Gak usah. Kenapa bay kepo banget deh? Gak usah, udah bukan urusan bay lagi. Emang ah, masih urusan Bae Udah guys, gue pengen off dulu guys Gue pengen tanya dulu ke orangnya langsung Ah, ah gak usah ah Bae Thank you guys, thank you yang udah nonton Lemes banget gue aku, aku juga, aku, aku juga Ya, udah, bye Bye-bye, thank you. Bye-bye, bye-bye, oh bye bye, bye? Ah, bye. Ya, aku masih... <laughs> ah, bye, itu mau off bye bilangnya bye mau di bye mau bye mau bye bye mau ya, bye bye mau ya, bye, -bye, bye, -bye, bye bye bye bye, ya, bye. Aku juga Bye